Oh Yan, apa hal kau ni terliut-liut macam nak sawak eh? Biasalah, aku rasa ni Pasti kau dah nak tahan nak buka kan? Macam mana kau pergi pantai ayo? Agi musim Corona ni Mending kau di rumah ya, ada gunanya kau hidup? Hmm, yelah, yelah, yelah. Ayuan, hey, ngomong-ngomong siapa orang belacan siang-siang buta begini ni? Mana ada orang yang belacan siang buta ni? Mak puak mang. Bawa mulut kau ni, am. Dah macam bawa belacan dah, eh. <tutuk> <tutuk> <tutuk> Makau, ya, lemak bau ni. Lemak, lemak. Bagus itu ke klinik Asri, ayo. Kita tanya ke dokter gigi sana cemana menghilangkan bau bengamul kau nih? Alah, letih badan aku nak bergerak ni Tepatlah! Auk, auk, auk Jadi penyebab bau mulut itu karena sisa-sisa makanan yang ada di rongga mulut kamu ketika tidak dibersihkan akan berinteraksi dengan bakteri-bakteri tadi dan akan menghasilkan sebuah bau yang kita sebut dengan uh, volatile sulfur compound. Nah, jadi cara mengatasi bau mulut kamu yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, yaitu sikat gigi minimal dua kali satu hari. Nah, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah kebetulan ini lagi masa bulan puasa Lagi bulan ramadan Jadi kita sikat giginya itu Setelah sahur Kemudian setelah makan malam Nah mengapa pada saat malam hari itu Sangat penting untuk menyikat gigi Karena pada malam hari itu Kita tidak ada pergerakan Atau tidak ada proses pengunyahan Nah hal itu akan mengurangi jumlah air ludah yang ada di rongga mulut kita sehingga proses pembilasan sisa-sisa makanan akan terganggu Oleh karena itu, jika kamu tidak sikat gigi malam hal itu akan mempercepat atau gigi kamu akan rentan terkena gigi berlubang Saya menyarankan untuk tidak segera menyikat gigi sehabis makan Mengapa? Nah, karena sehabis makan kondisi mulut kita itu akan asam Nah, ketika kita menyikat gigi dengan pasta gigi yang sifatnya berbeda keasamannya hal itu akan menyebabkan keasaman yang tidak stabil atau perubahan yang drastis nah hal itu justru tidak baik bagi gigi-gigi kita juga cara lainnya itu kamu juga harus menghindari uh, seperti kebiasaan untuk merokok atau alkohol yang bisa juga merangsang untuk mengeluarkan bau yang tidak sedap. nah jadi gimana kira-kira paham nggak apa itu bau mulut apa aja penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya Oh apa ginian nih Allah mak terkincit rupa kau nih Intro ya.